Assalamualaikum Sobat ASCII. Startup Windows kamu lemot Yuk dipercepat Gimana caranya? Langsung disimak aja ya Langkah pertama kita buka setting ya Di laptop PC atau komputer kita Setelah terbuka kita masuk klik sistem ya Setelah itu kita klik power dan sleep setelah kita klik kita pilih ke additional power setting kita klik aja kita pilih yang choice what the power kita lihat nah di bawah ini kita, sudah di checklist ya kalau belum kita change aja kita checklist ulang baik kita save change selesai selamat mencoba semoga bermanfaat sobat